Halo teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel saya, Dapur Tika Purwanto Hari ini saya akan membuat ayam kalasan Ayam kalasan ini bisa dibakar dan juga bisa digoreng Jadi ini saya akan menggunakan bumbu instan yang sudah jadi Cuma saya akan menambahkan juga beberapa bahan lainnya Nah, baiklah teman-teman, bagaimanakah cara pembuatannya? Langsung saja. Kita siapkan 1 kg daging ayam. Seperti ini saya menggunakan paha semua. Cuci bersih dan kemudian dipotong menjadi tiga bagian. Pemotongannya terserah sih ya, kalian mau itu juga oke, tidak masalah. Setelah dipotong-potong, masukkan 2 sendok makan terasa jeruk lemon dan 1 sendok teh garam Kemudian diremas-remas dan diamkan kurang lebih 10 menit Bahan tambahannya di sini saya menggunakan eh, ada lengkuas, bawang merah, serai dan daun salam Jumlahnya teman-teman bisa lihat ya Nah ini ayamnya tadi udah saya cuci Nah, teman-teman, ini dia bumbu instan yang saya gunakan: bumbu bambu. Ini bumbu ayam goreng kalasan. Beratnya di sini tertera 55 gram, dan di sini juga dituliskan untuk setengah kilo daging ayam. Cuman di sini saya akan menggunakan satu kilo ayam, tentu saja dengan tambahan rempah-rempah lainnya dan juga bumbu-bumbu lainnya. Kita langsung saja teman-teman. Langkah pertama kita akan membuat karamel. Saya menggunakan dua sendok takar gula pasir. Ya sekitar dua sendok makan muncung ya kalau pakai sendok makan. Nah ini kita biarkan saja, tidak perlu diaduk-aduk. Tunggu aja dia mencair. Nah setelah dia mencair seperti ini, hati-hati ya teman-teman jangan sampai hangus. Matikan api kompor. Kemudian masukkan dua eh, sendok makan kecap manis nah ini teman-teman bumbunya kita buka dan langsung saja kita masukkan juga kemudian kita aduk-aduk rata lalu masukkan air, ini saya masukkan 50 ml dulu nanti bisa ditambahkan kalau dirasa kurang ya, jadi teman-teman saya tidak punya resep baku ya jadi disesuaikan saja. Kemudian masukkan daun salam. Daun salamnya boleh dirobek seperti ini. Mau, mau utuh juga oke, okay, tidak masalah sih. Masukkan geprekan bawang merah. Kemudian geprekan lengkuas. Dan geprekan serai. Jadi semua bumbu-bumbu ini dikeprek aja. Bawang merahnya juga digeprek aja, nggak perlu dihaluskan. Masukkan kaldu jamur. ini saya pakai 1 sendok teh. Dan dan bubuk ketumbar 1 sendok teh kemudian tambahkan kembali air kurang lebih 50 ml ya sayang ya nanti mami jendun jendun nah ini kita biarkan dia mendidih seperti ini teman-teman kemudian ditutup dan kita masak dengan api kecil sampai dia mengeluarkan aroma harum bumbu-bumbu rempah-rempahnya ini setelah beberapa saat sudah keluar baunya. Saya akan masukkan satu uh, sendok teh garam, satu sendok makan kecap asin. Oh ya, tadi apinya dimatikan, ya teman-teman. Ketika udah mendidih, dimatikan. Kita tes, rasanya ini masih kurang, ya. Saya akan tambahkan satu sendok teh kaldu bubuk. Kemudian saya coba lagi Kira-kira udah oke okay, belum? Hmm, ini masih kurang manis Saya akan tambahkan 1 sendok makan lagi gula diaduk. Jadi ini disesuaikan selera aja teman-teman Kalau kalian pengen manis kalian bisa tambahkan gula lagi Ini oke okay, saya langsung masukkan ayamnya Lalu masukkan 1 sendok teh cuka Kemudian diaduk-aduk aja Ini posisi api kompornya mati ya teman-teman kalau sudah aduk rata ini kalau teman-teman mau langsung ungkep sih oke okay aja cuman saya nggak mau saya mau uh, marinasi dulu satu malam saya akan masukkan uh, ke dalam kulkas di chiller selama satu malam tujuannya supaya si bumbunya itu lebih meresap sih ya lebih meresap dan meresap. lebih enak lah pastinya kalau semakin meresap ya semakin enak ya kalau membuat ayam kalasan ini nah ini saya akan masukkan ke box seperti ini teman-teman kalau sudah tersusun semua sisa bumbunya disiramkan di atasnya kemudian ditutup dan disimpan di dalam chiller nah ini dia teman-teman setelah saya simpan di kulkas satu malam ini siap untuk kita ungkep saya akan ungkep menggunakan alat uh, seperti ini, tapi kalau misalnya teman-teman langsung pakai kuali juga nggak masalah cuman saya mau pakai ini aja nah bumbu-bumbunya ini boleh disusun di bawah supaya nanti aromanya uh, pada saat mendidih lebih wangi lagi jadi kan dia menguap ke atas jadi wangi ya nah ini kemudian langsung saja kita ungkep dengan api sedang ini saya pakai, ini kurang Oke okay ya, jadi airnya agak sedikit luper tadi Jadi lebih baik sih teman-teman menggunakan kuali aja Nah ini dibolak-balik teman-teman ya Tidak perlu sering-sering dibolak-balik sih Ini saya cuma bolak-balik tiga kali aja Ini udah oke, okay, siap untuk digoreng Ini langsung saja saya goreng di minyak yang tadi sudah saya panaskan Tapi jangan terlalu panas ya, karena dia akan cepat sekali hangus. Jadi dengan api yang sedang-sedang saja. Nah, ini digorengnya dibolak balik aja. Jangan sampai anus ya, teman-teman. Nah, seperti ini udah oke. Okay. Ini gorengnya nggak lama-lama ya. Sebentar aja. Jadi cuma dibolak balik dua kali aja udah cukup ini udah oke dan siap untuk kita hidangkan kasih. coba kita lihat hasil dalamnya nah ini masih tetap lembut seperti ini ya teman-teman ini kalau disimpan di dalam lemari es, dua hari atau 3 hari ini dia akan semakin uh, meresap lagi bumbunya. Oke, okay. baiklah teman-teman sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu biar saya semakin semangat membuat videonya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.